Next, ini dari tim grocery dan yang ingin menyampaikan sebuah argumentasi. Bro, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel kami. Untuk mengenai informasi, subscribe yeah. dulu. Yeah. Biar lebih banyak informasinya dari saya. Ilmu lebih banyak dari saya. Oke, okay, jangan lupa di subscribe, like, and commentnya. Jika teman-teman yang berminat, so silakan saja datang di Karoseri Jal A jangkrik pas kilometer 20 dalam proses pembuatan bak dam truk. Cukup sekian dan terima kasih. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. oke okay, next assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sini sempat sembilan nah dalam video kali ini alhamdulillah kursa Rizal Ajo mendapatkan orderan kembali <laughs> khususnya daerah Batu Sangka Sumatera Barat nah bagi teman-teman atau yang berada di luar sana silahkan untuk diklik tombol subscribe like and comment semoga sehat selalu terima kasih banyak yang telah mengklik tombol subscribe Semoga rezekinya melimpah, Amin Amin ya rabbal alamin. Kali ini apakah badam truk ini untuk mobil Euro 4 atau untuk mobil Canter, HD yang lain-lain kita tidak tahu. Dalam video kali ini merupakan orderan yang ketiga ya. Tuh mekaniknya Umar Bakri. Wah. Wow bagi proses pengelasan <SILENCIO> Berbicara bro jarak jauh. <SILENCIO> ya. Uma Bakri melakukan pengelasan hari ini juga karena bak dam truk 4 kemarin sudah keluar. Nah, kali ini proses pembuatan bak dam berlangsung juga hari ini orderan yang ketiga, kemarin proses uh, pembuatan tulang dan kini sudah berbentuk seperti bak dan truk, kira-kira 80% so, silahkan di subscribe iya wah bagi yang ingin berminat, so, silahkan untuk di kontak person ke nomor 081374 ibal lah ibal lah ibal umur bakri jadi artis YouTube sih Bang. Yo. Abang yo lo ndak? Ah kok. masuk Bang. Nah. <laughs> bang tengok saya channel awak ya. Pemerintah Kota Padang Dinas Lingkungan Hidup Arjuna Twofolio. Hai. Iya, aku celah, aku ko geng. <laughs> Ownernya ada di jalan aja jalan pas kilometer 20. Hmm. <laughs> tempat sembilan bang aku makan kuaci Kayak tegak, bang Oke next ini bagian depan samping kanan. Kita lihat bagian belakang. Oke, okay. Bang Ya Jangan lupa di subscribe bang ya Tempat 9 Ini tim dan mekanik dari Rizal aja Jangan lupa dua 20 Oke okay. lanjut Wah Luar biasa kali bro ini ya dalam proses pembuatan bak dam truk yang ingin memakai jasanya yuk silahkan berbicara di sini bro Ayu, ayo bro. ayo kok <tik> <tik> ini bagian depan bagian samping Ini ini ini ini ini cepet ya, kontak persen. Ini Dan ini merupakan hidrolik yang kita bongkar kemarin satu, dua alatnya. Hmm? sudah so, jangan lupa di subscribe like and comment terima kasih banyak see you next time.